Dikenal dengan PNG, gambar transparan adalah gambar yang jelas yang dapat mengambil efek dari gambar dibaliknya. Oke, okay, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat background transparan dengan Windows Paint 3D. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video tips dan trik, kalian akan berikan notifikasi. Oke, okay, berikut ini adalah caranya. Pertama-tama, kita pilih terlebih dahulu gambar yang ingin kita hilangkan backgroundnya. Di sini ada salah satu gambar yang sudah saya download dari internet. Kita klik adanya, kita edit with paint 3D. Oke, tunggu sebentar. Iya, ini filenya sudah terbuka. Lalu bagaimana untuk menyeleksi background yang ingin kita hilangkan? Di sini kita pilih Magic Select. Di sini. Kemudian kita persempit atau kita sesuaikan. Dan gambar yang ingin kita ambil dan kita klik next di sini. Setelah itu, maka akan muncul tampilan yang memperbolehkan kita untuk menambah atau mengurangi menghapus. Ya, gambar yang tidak kita perlukan, kita akan menghilangkan bagian di sini. Ya, kita remove seperti ini. Ya, di sini dapat. Dengan jelas kita lihat gambar yang kita perlukan sudah diseleksi. Tekan down Maka kita akan dapat mengambil gambar yang bagiannya ingin kita gunakan. Nah, untuk menyimpan gambarnya menjadi transparan. Di sini kita klik terlebih dahulu canvas pada bagian navigasinya. Kemudian kita off-kan centang show canvas-nya. Atau kalian juga... Bisa mengenablekan show canvasnya di sini. Dan kemudian harus mengenablekan transparent canvas di bawahnya. Jadi untuk saat ini kita cukup memerlukan ini. Karena kita hanya memerlukan bagian uh, ininya saja. Cukup ya. Kita klik menu. Kemudian kita pilih save as. Kemudian kita pilih image di sini ya cukup sebentar Oke di sini kita perlu hati-hati sini kita harus memilih formatnya yaitu PNG Oke kemudian ini biarkan seperti ini dan klik enable transferensinya perhatikan kemudian kita klik save Simpan, tuliskan nama yang ingin, kita berikan pada gambar tersebut. Di sini kita beri nama gambarnya, uh, Happy Transparent ya. Ini yang bagian sudah diberi Transparency. Oke, okay. ya. kita close saja jika sudah selesai. Pilih Don't Save, karena kita sudah menyimpannya sebelumnya. Bisa kalian lihat, ini adalah hasilnya. Baiklah, kita coba buka terlebih dahulu gambarnya. Oke, tunggu sebentar. Ya, di sini dapat kita lihat gambarnya sudah menjadi transparan. Sekarang kita dapat menggunakannya sebagai bahan desain grafis kita seperti Canva, Corel Draw, dan lain sebagainya.